Selamat pagi, selamat, selamat hari, hari minggu adik-adik Halo adik-adik yang dikasih Tuhan, apa kabarnya semua? Kak Eca harap adik-adik semua beserta dengan mama dan papa dalam keadaan yang sehat selalu ya Nah benar banget Kak Eca, hari ini kita IHMPA secara online lagi nih Kak Nah setelah minggu lalu kita IHMPA-nya via Zoom Nah pasti adik-adik seneng ya ketemu sama teman-teman dan kakak-kakak Dan juga bisa berinteraksi secara langsung gini adik-adik Kak HFC seneng banget ke Rachel, karena udah kangen banget sama adik-adik semua. Nah adik-adik bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita masih bisa ketemu lagi dalam Ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak GPB Shalom Depok tanggal 28 Maret 2021. Yeay! Yeay! Nah adik-adik pasti semangat dan bersuka cita kan semuanya? Soalnya kakak-kakak di sini mau ajak adik-adik untuk beribadah dan bersuka cita bersama nih. Sebelum kita bernyanyi nih kak, Kak mau kenalin ibadah kita para pelayannya nih kak hari ini. Boleh kak boleh, boleh Ada siapa banget. aja tuh kak? Ada Kak Babel sebagai gitaris, ada Kak Daniel sebagai Kak Honis, ada Kak Rachel dan Kak Eca sebagai liturgos. Nah adik-adik sekarang waktunya kita untuk memuji dan mengulihakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya kakak undang-undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Yuk berdiri semuanya, kita mau angkat satu pujian sambil kita gerakin badan kita nih adik-adik. Nah kita akan bernyanyi dari terbit matahari. Jangan lupa pakai gerakannya ya. di rumah masih kurang semangat nih. Iya nih kayaknya masih belum semangat nih adik-adiknya. Gimana kalau kita angkat satu pujian lagi sambil olahraga biar adik-adiknya gerak dan gak ngantuk lagi? Boleh banget tuh Kak. Nah, kita mau nyanyi apa ya Kak? Kira -kira... Kita akan menyanyikan lagu yang sering kita nyanyiin. Kalau misalnya kita ibadah secara langsung nih Kak, pasti adik-adik kangen nih sama lagu ini. Aduh, apa ya? Kita mau nyanyi lagu kuda daki Jangan lupa pakai gerakan ya. Semangat dong ya Sekarang tiba saatnya kita untuk masuk dalam ibadah ya adik-adik Nah adik-adik sebelum kita masuk dalam ibadah nih Masih dalam posisi berdiri Kakak mau ajak adik-adik untuk ambil posisi bersaat teduh Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata Mari kita bersatu di saat teduh Saat teduh dimulai Saat teduh selesai, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Sekarang kita sudah masuk dalam ibadah, ya. Jangan lupa, posisinya masih berdiri, ya. Adik-adik kita semua di sini yang mengikuti ihram PA adalah anak-anak Tuhan Yesus. Kita semua dirawat oleh Tuhan Yesus melalui Mama dan Papa serta keluarga kita. Kita pun sangat dikasih oleh Tuhan Yesus, apapun keadaan dan kondisi kita sekarang ini, loh. Nah, sama juga seperti burung-burung di udara, bunga-bunga yang ada di taman, hewan-hewan yang ada di darat dan laut Serta semua makhluk hidup di sekitar kita Mereka juga dikasihi dan dirawat oleh Tuhan Yesus adik-adik Baik yang besar maupun yang kecil Maka dari itu Kak Echa dan Ka Rachel Mau ajak adik-adik untuk bersyukur melalui nyanyi dari Kidung Ceria 17 bait 1 sampai 3 Burung Pipit Yang Kecil Sekarang kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita pada hari ini. Hayo sikap berdoanya adik-adik gimana nih? Nah berdoa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan dan Allah kita adik-adik. Jadi sikapnya harus baik ya. Yuk sekarang kita lipatkan tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur kepadamu ya Tuhan karena pada hari ini kami dapat berkumpul untuk Melaksanakan ibadah IHMPA secara langsung seperti ini ya Tuhan. Kiranya engkau memberkati adik-adik yang ada di rumah dan kakak-kakak lain yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya engkau memberkati agar ibadah kami dapat berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik diperbolehkan untuk duduk kembali adik-adik sekarang kita membaca Mazmur pujian siapin alkitabnya yuk kita buka Alkitb dari Mazmur 34 ayat 10- 16 Ayo yang sudah pegang alkitabnya bacaan kita hari ini Kakak ca ulang ya dari Mazmur 34 ayat 10-16 demikian berbunyinya. Mazmur 34 ayat 10-16 takutlahkan Tuhan Hai orang-orangnya yang kudus Sebab tidak berkurangan orang yang takut akan dia Singa-singa muda merana kelaparan Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan Tidak berkurangan sesuatu pun yang baik Marilah anak-anak Dengarkan aku Takut akan Tuhan yang kuajarkan kepadamu Siapakah orang yang menyukai hidup Yang mengingini umur panjang Untuk menikmati yang baik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 Adik-adik, tadi kita sudah membaca mazmur pujian hari ini. Nah, dari mazmur yang tadi kita baca, kita tahu loh kalau kita hidup akan takut akan Tuhan, berarti kita harus mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Kita nggak boleh tuh namanya berkata-kata yang jahat ataupun kasar kepada siapapun, Kareceu. Nah, bener banget tuh, Kak. Kita juga tidak boleh ya, Kak, berbuat jahat atau berbuat yang nggak baik ke orang-orang di sekitar kita. Karena itu tidak mencerminkan sifatnya Tuhan Yesus Adik-adik. Dan juga nih Kak, kita diminta oleh Tuhan untuk selalu berbuat yang baik walaupun kadang-kadang susah ya Karecel. Mm, Benar Kak. Tapi kalau kita minta pertolongan Tuhan untuk selalu berbuat baik, pasti Tuhan memberikan kita hikmat dan juga kemampuan Karecel. Betul sekali itu Kak. Nah, adik-adik untuk meresponi mazmur kita pada hari ini dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian lagi. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 136 bait 1 sampai 2 Kitab Suci Hartaku. Firman Tuhan, ayo angkat tangannya Wah, semuanya udah pada siap nih Kakak-kakak yang sini juga udah pada siap loh Sudah dong, nah siapkan hati Dan pikiran kita untuk sama-sama Kita mendengarkan firman Tuhan ya Shalom, selamat pagi Adik-adik, wah kata Seneng banget bisa menyapa adik-adik di kelas Tanggung 4, 5 dan juga 6, nah udah siap Buat dengerin firman Tuhan Yuk dibuka alkitabnya sudah disiapin kanal kitabnya dari Matius 21 ayat 1 sampai 11. Adik-adik di kelas tanggung pasti udah jago untuk cari kitab Matius 21 ayat 1 sampai 11. Sudah dapat? Kalau udah dapet Alkitabnya, Alkitabnya biarin terbuka dulu. Kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah boleh bangunkan kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan boleh berkati kami, biarlah kami boleh mengerti akan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ini ya Bapak. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, diambil lagi. Alkitabnya, kita mau baca Alkitab kita bersama-sama ya dari Matius 21 ayat 1 sampai 11 yang berbunyi demikian. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil pada kitab Matius 21 ayat 1 sampai 11. Yesus dialuk elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage,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 itu bersama anaknya lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik ke atasnya orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaian di jalan ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menjebarkannya di jalan dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya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 adik-adik udah lihat kan video yang tadi kata tayangin. Itu adalah video penyambutan Pak Presiden Jokowi waktu ada tugas kenegaraan di Korea Selatan. Adik-adik lihat gimana penyambutan yang luar biasa dari orang-orang yang ada di sana. Waktu Pak Presiden turun dari pesawat, digelar apa? Red carpet, orang-orang semuanya berdiri di kanan-kiri menyambut. Kedatangan Pak Presiden, pakai baju yang bagus, yang perempuan-perempuan pada dandan yang cantik, terus dikasih bunga juga, terus Pak Presiden juga naik mobil yang wih mewah banget, adik-adik lihat kan tadi iringan-iringannya banyak banget mobilnya. Terus waktu Pak Presiden sampai di hotel, banyak orang yang sudah menyambut. Mereka mengibarkan bendera merah putih dan bendera Korea. Ada yang bilang selamat datang, selamat datang. Semuanya menyambut dengan penuh bahagia, senang, mukanya enggak ada yang cemberut. Terus apalagi semua orang pada pengen jabatan tangan sama Pak Presiden Jokowi. Nah, kata saya tanya, kalau ada artis atau orang terkenal atau mungkin idolanya adik-adik datang ke rumah adik-adik, apa yang adik-adik lakukan? Apakah cuma diem aja? Hmm, biasa, Kak? Biasa? Gak mungkin ya, kan? Pasti responnya sama kayak orang-orang yang tadi menyambut Pak Presiden. Kak, aku langsung ke lemari cari baju yang paling cantik, yang perempuan pada dandan, terus yang Cowok, cowok pakai baju yang bagus jangan-jangan pada siapin jas juga sepatu favorit kak harus wangi terus rumah aku bersihin biar bersih terus apalagi siapin HP dong kak biar selfie kan mumpung idola aku datang biar bisa selfie terus post ke sosial media ya kan? heboh banget pasti yang meriah banget Karena orang yang kita idolakan Atau orang yang terkenal itu Lagi datang ke rumah Ke rumah kita Nah lewat ilustrasi video tadi Katanya mau ceritain Gimana Tuhan Yesus Di di Yerusalem Seperti bacaan kita hari-hari ini Mungkin adik-adik ada yang udah pernah dengar ceritanya nih ya Tapi katanya mau ceritain lagi untuk adik-adik Nah begini ceritanya adik-adik di perjalanan menuju ke Yerusalem banyak sekali pelayanan atau muzizat yang Tuhan Yesus lakukan. Apa aja coba? Anak Kartika sama Yolanda bisa nggak sebutin muzizat apa yang udah Tuhan Yesus lakukan? Ayo banyak kok. Ya satu aja deh. Apa kira-kira? Ayo anak Kartika sama Yolanda tahu nggak? Ini loh kak menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta matanya. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh akhirnya bisa berjalan lagi. Dia juga mengusir setan, membangkitkan orang mati, memberi makan lima ribu orang dan masih banyak lagi kak. Nah karena eh, muzizat-muzizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus banyak sekali orang yang akhirnya kagum dan mengikuti Tuhan Tuhan Yesus. Nah, Adik-adik, bacaan kita hari ini Matius 21 ayat 1 sampai 11 itu adalah peristiwa yang terjadi pada masa Paskah. Jadi, banyak banget orang yang datang berziarah dari berbagai daerah. Nah, Kak, berziarah itu apa, Kak? Berziarah itu adalah perjalanan ke tempat suci atau kunjungan ke bait suci yang saat itu ada di Yerusalem, jadi banyak banget orang yang datang, nah adik-adik sebelum Tuhan Yesus sampai di Yerusalem, Tuhan Yesus singgah di sebuah kota yang bernama Betfage yang ada di Bukit Zaitun di kota itu Tuhan Yesus menyuruh dua orang muridnya untuk pergi ke kampung yang ada di depan, untuk membawa seekor keledai untuk Tuhan Yesus tunggangi Nah setelah muridnya pergi, mereka menemukan tuh adik-adik keledai yang Tuhan Yesus bilang tadi. Nah mereka akhirnya meminta izin kepada pemiliknya, jangan sampai keledainya main diambil aja ya. Tuhan Yesus gak suka, Tuhan Yesus bilang kalau nanti kamu sudah ketemu sama keledainya, minta izinlah sama pemiliknya, bilang kalau Tuhan membutuhkannya dan nanti akan segera mengembalikannya. Lalu murid-murid itu membawa keledai itu kepada Tuhan Tuhan Yesus Mereka juga dikadik menaruh pakaian mereka di atas keledai sebagai alas duduknya Tuhan Yesus Kak, kenapa harus keledai Kak? Kenapa enggak kuda? Kan kuda lebih kuat, lebih tangguh, lebih gagah Ayo Raja Owen, Afner, tahu enggak kenapa Tuhan pilihnya keledai, bukannya kuda? Kenapa? Karena kuda itu pada biasanya biasanya dikadik, dipakai oleh para pemimpin pada saat perang. Jadi kuda itu menggambarkan situasi peperangan. Sedangkan keledai, keledai adalah hewan yang lemah lembut dan merupakan simbol dari uh, kesederhanaan dan juga kedamaian. Itulah mengapa Tuhan Yesus memilih hewan keledai daripada kuda. Karena ia mau menunjukkan bahwa ia adalah sang Raja Damai. Nah setelah Tuhan, setelah muridnya ini membawa keledainya, Tuhan Yesus menunggangi keledai itu menuju ke Yerusalem. Wah, adik-adik, seperti yang udah kata Asya bilang, karena mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan, banyak orang yang mengikut Dia. Ditambah lagi, banyak orang dari berbagai daerah datang tuh ke Yerusalem untuk apa tadi berziarah. Nah, makanya di sana banyak banget orang yang melihat dan juga menyambut Yesus, yang adalah seorang raja. Apa yang mereka lakukan, adik-adik, orang-orang itu menaruh baju-baju mereka di jalan, digelar tuh di jalan untuk Tuhan Yesus. Lalui. Kalau tadi Pak Presiden Jokowi pas datang ke Korea dikasihnya red carpet ya. Tapi zaman dulu belum ada. Makanya orang-orang membawa pakaian mereka untuk digelar di jalan supaya bisa Tuhan Yesus lalui. Sama aja kayak red carpet zaman sekarang lah. Itu menunjukkan sebagai rasa hormat mereka kepada Tuhan Yesus sebagai seorang raja. Terus ada juga adik-adik yang mengambil ranting pohon untuk disebarin tuh di jalan. Nah, ranting pohon itu sebagai lambang kemenangan atau sukacita karena sang raja telah datang, Tuhan Yesus datang ke Yerusalem. Mereka juga mengayun-ayunkan e, daun pohon palem sambil bersorak-sorak adik-adik seperti di ayat 9 bacaan kita. Mereka bersorak-sorai menyebutkan apa di ayat 9? Hosana bagi anak Daud Diberkatilah dia yang datang Dalam nama Tuhan Hosana di tempat yang maha Tinggi Nah adik-adik kata saya tahu Hosana itu dalam bahasa Ibrani Artinya adalah save now Nih adik-adik yang kelas tanggung pasti udah jago bahasa Inggrisnya Coba jogi save now artinya apa ya Selamatkanlah sekarang kak Betul pinter Artinya adalah Maksudnya selamatkanlah sekarang itu adalah e, mereka semua orang banyak itu memohon dengan penuh sukacita Agar Tuhan Yesus mau menolong mereka, menolong kehidupan mereka Mereka menyadari bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang bisa menyelamatkan hidup mereka Nah makanya mereka dengan begitu luar biasa menyambut kedatangan Tuhan Yesus di Yerusalem saat itu Nah adik-adik kita sebagai anak-anak Tuhan Juga harus menyambut Tuhan Yesus Dengan senantiasa hidup dalam kedamaian Karena tadi Tuhan menggunakan memilih memakai keledai Untuk menunjukkan bahwa dia adalah Raja Damai Nah kita juga harus menjadi teladan Yesus di dunia ini Tuhan kan Raja Damai Kita sebagai anak-anaknya juga harus jadi anak-anak pembawa damai Contohnya kak banyak yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak pembawa damai. Contohnya, kayak Quincy suka menegur temennya yang nyontek. Bagus banget. Nyontek kan enggak boleh ya adik-adik. Dan Quincy suka tuh negur temannya supaya enggak nyontek. Tapi harus belajar dengan rajin. Bagus. Terus, kayak Vito yang suka ngelerai temannya yang lagi berantem. Keren. Berantem kan enggak baik ya. Tapi kita sebagai anak pembawa damai harus bisa Melerai teman kita yang berantem. Atau kayak Benny yang suka memuji hasil karya temennya, Kalau temennya dapat nilai bagus, dia ngucapin selamat, nggak iri, ya kan? Tapi memuji temennya wah kamu pinter ya, hebat, mantap. Nah terus, atau seperti Clara yang mau ngajarin temannya, saat tidak bisa pelajaran tertentu, misalnya temannya uh, tanya, Clara bantuin aku dong, aku tidak tahu nih rumus volume lingkaran nih. Nah Clara tahu, dengan uh, hebatnya Clara mau membantu temannya, ngajarin, kayak gini nih rumusnya, keren. Atau seperti Ruth, yang jadi anak penyabar. Atau seperti Vino, jadi anak yang rendah hati, nggak sombong, kalau punya nilai bagus, disombongin ke teman-temannya Atau punya mainan baru, disombongin. Nggak ya, tapi Vino anak yang rendah hati. Atau seperti Tobi, yang suka uh, bermain dengan semua teman-temannya menyayangi temen temannya dan nggak membeda-bedakan. Kan kalau Tobi uh, orang Batak. Jangan mentang-mentang orang Batak mainnya sama orang Batak doang. Tapi Tobi mau ya berteman sama yang dari suku Jawa, suku Ambon, yang agamanya berbeda juga. Wah, keren banget deh Tobi. Atau kayak Amanda, anaknya sopan, suka menyapa kalau ketemu sama Bapak Ibu guru. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Atau sama kakak lain, halo Kak Tasya, selamat hari Minggu. Halo Kabri kita, selamat hari Minggu. Wih, keren banget Manda. Atau kayak Olive yang mau mengampuni temennya yang salah, meskipun udah jahil, tapi Olive mau mengampuni. Atau kayak Concita sama Shafel, hidupnya akur, kakak adik berbagi, saling menyayangi, kumpulin aktivitas juga selalu barengan. Ini keren banget deh pokoknya itu salah satu contoh anak membawa damai, keren. Atau kayak DJ yang suka berbagi, berbagi makanan sama teman atau sama saudara. Atau mau pinjemin alat tulis, pinjemin mainan ke teman-temannya. Itu contoh anak pembawa damai. Wah keren banget kalau adik-adik melakukan itu semua. Terus ada lagi, suka baca firman Tuhan, saat teduh, berdoa, ibadah hari minggu pelayanan anak. Itu contoh-contoh kita sebagai anak-anak pembawa damai. Nah adik-adik, jadi hari ini kita belajar dari firman Tuhan eh, Supaya kita bisa menjadi anak-anak pembawa damai seperti Tuhan Yesus Nah demikianlah firman Tuhan hari ini Selamat menjadi anak-anak pembawa damai dimanapun adik-adik adik-adik dimanapun berada ya Baik di rumah, terus di lingkungan sekitar adik-adik, di sekolah dan dimanapun adik-adik berada Oh ya, jangan lupa terapin juga T 3M-nya. Itu juga salah satu contoh anak-anak membawa damai. Oke? Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selanjutnya kita akan membuat aktivitas bersama dengan Kabri kita ya. Jangan lupa untuk diikutin. Adik-adik, bertemu lagi dengan aku Kak Brigit. Sekarang kita membuat aktivitas untuk kelas AT, kelas 4, 5, dan 6. Nah, Tobi Kartika, tadi kan kita sedang melihat ya bahwa dalam perjalanan menuju Yerusalem, Tuhan Yesus dielu oleh banyak orang. Mereka menggoyang-goyangkan daun pohon palem sambil bersorak-sorai. Nah, adik-adik, sekarang yuk kita bikin daun pohon palem kreasi kita sendiri. Nah, Vasco Beni, kira-kira apa aja ya yang perlu kita butuhin? Yuk adik-adik kita siapkan gunting, lidi, atau adik-adik bisa menggunakan sedotan ataupun sumpit. Adik-adik juga siapkan kertas origami. Dan jangan lupa adik-adik siapkan spidol ya. Nah langkah pertama yang kita lakukan adalah Lidi yang tadi sudah kita siapkan Kita balutkan dengan kertas krep ataupun kertas origami Seperti ini nanti hasilnya Vino bisa, Levana bisa, bisa kan Setelah itu adik-adik Adik-adik, potong origaminya hingga menyerupai daun pohon palem seperti ini. Nanti, Vito buat yang banyak sampai memenuhi lidinya. Safel bisa, kalau Safel nggak bisa. Safel minta bantuan sama Kakak Konsita ya, atau enggak minta bantuan Mama gitu juga sama Vasco. Nah, setelah... Adik-adik memotong daun-daunnya hingga banyak seperti ini Adik-adik boleh loh warna-warni Nih kayak punya kabrigit Brigit warna-warni kan Nah adik-adik tempel terus adik-adik tulisin Hal-hal apa aja sikap-sikap adik-adik yang membawa damai Karena kan tadi juga udah dikasih tau kan sama Kak Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus menyambut Tuhan dengan penuh kedamaian, kita harus menjadi teladan. Nih, contohnya kayak Kak Brigit. Kak Brigit tulis, rendah hati, suka berbagi, suka menyapa, memaafkan, mengampuni, sabar. Dan masih banyak lagi loh adik-adik sebenarnya. Jadi adik-adik boleh tulis sebanyak-banyaknya ya. Nanti Kak Brigit pasti lihat, oke? Okay? Nanti kalau adik-adik udah selesai buat, jangan lupa adik-adik foto, dan kirimkan ke WA Grup PA Shalom Depok. Nanti Kak Brigit pasti lihat dan Kak Brigit pasti respon adik-adik, oke? Okay? Jangan lupa adik-adik, ya, dadah! Nah gimana adik-adik firmannya tadi? Kakak yakin adik-adik paham sama firmannya nih? Kalau adik-adik sudah paham, jangan lupa untuk dilakukan juga ya adik-adik dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Bener banget kak, jadi firmannya tadi yang udah didengerin bisa kita lakukan dalam keseharian kita ya adik-adik dan eits jangan lupa ya untuk kirimkan aktivitas yang udah dibuat tadi sebagai bentuk komitmen adik-adik karena sudah mengikuti ibadah pada hari ini Nah betul banget tuh kak, nah, sekarang nih kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan adik-adik Nah bagi semua adik-adik, persembahan adik-adik bisa disatukan dengan persembahan mama, papa atau keluarga yang ada di rumah ya Persembahan yang sudah terkumpul bisa disetorkan langsung ke kantor gereja setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 10 sampai jam 3 sore. Kalau nggak bisa setor ke kantor gereja, adik-adik juga bisa kirimkan ke rekening gereja atau scan barcode di samping ini. Nah, kalau tadi kita sudah memberikan persembahan, tiba saatnya kita untuk mendengarkan warta PA untuk minggu ini nih adik-adik. Warta PA yang pertama kami seluruh kakak layan PA Shalom Depok mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik Serta kakak-kakak layan yang berulang tahun dari tanggal 22 sampai 28 Maret 2021 Tuhan Yesus memberkati pertambahan usia adik-adik dan kakak layan semuanya ya Selamat ulang tahun Nah warta PA yang kedua adik-adik sebentar lagi kita akan merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus nih Atau kita sebut juga dengan hari pascah Oh iya, benar juga ya, Kak. Betul. Tapi kapan tuh ke hari Paskanya? Hmm, kapan ya, Paskanya? Nah, adik-adik, hari Paskanya akan jatuh pada tanggal 4 April 2021. Yaitu minggu depan, adik-adik. Nah, hayo di sini siapa? dikadik adik yang kangen cari telur pasca di halaman gereja nih. Ini kakak yakin pasti kangen semua nih, Kak. Di Atau siapa yang kangen juga? Uh, paskahan di gereja bareng teman-teman dan kakak-kakak -kak lain yang ada di sini ya, dikadik. Kalau Kak Ece sih kangen banget Kak, kangen paskahan di gereja, kangen lihat semangat adik-adik hadir dalam ibadah gereja walaupun subuh-subuh jam 4 pagi Kak Rachel, sama kangen juga lihat adik-adik buat ikutan lomba pasca tuh pada semangat banget Kak Kira-kira tahun ini ada ibadah pasca khusus PKP enggak sih ya Kak? Tentu ada dong Kak, ibadah pasca khusus untuk adik-adik PA. Nah, ibadahnya akan dilaksanakan minggu depan, tanggal 4 April tahun 2021 via YouTube channel GPIB Shalom Depok jam 8 pagi. Wah, asik banget nih. Kayaknya harus nih ikut ibadahnya. Harus katanya ya, Kak. ada juga puji-pujian dari adik-adik ya, Kak? Bener banget, Kak. Ada nih puji-pujian dari adik-adik lain juga. Jadi, adik-adik sendiri jangan lupa ikut ya. Nah, kalau tadi kita dengerin wartape yang kedua, sekarang kita mau dengerin wartape yang ketiga nih Kak Adik-adik kakak-kakak layan gak bosen banget buat ingetin adik-adik untuk menuliskan absensi kehadiran di bawah komentar YouTube channel di bawah ini ya. Nah, absensi kehadirannya juga bisa dikirimkan bersamaan dengan aktivitas yang adik-adik buat di grup WhatsApp PKPA Tujuan ases itu untuk apa sih kak? Tujuannya apa ya makin? Nah biar adik-adik tahu nih kak Recel tujuannya eh, adalah supaya kakak-kakak lain tahu nih siapa aja sih adik-adik yang masih ikut beribadah, yang masih aktif atau yang mengirimkan aktivitas juga nih kak Rachel. Hmm, Iya kak. Betul kak. Nah jadi jangan lupa ya adik-adik untuk kirimkan absensi adik-adik. Nah. Warta PA yang keempat nih, yang terakhir adik-adik, bagi mama, papa, dan keluarga yang ada di rumah yang memiliki kritik dan juga saran untuk ihm online kita, boleh banget nih untuk disampaikan ke kakak-kakak layan atau kakak-kakak pengurus PA lainnya. Nah, kritik dan saran dari mama, papa, keluarga yang ada di rumah nantinya akan menjadi masukan yang baik supaya kita, kakak-kakak, bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi adik-adik semua di masa pandemi ini. Nah, kritik dan saran bisa disampaikan melalui WhatsApp pribadi ke kakak-kakak atau bisa juga mengisi link di bawah ini. Karel, Kabam, dan Kadenia serta adik-adik di rumah kita sekarang mau menutup ibadah kita pada hari ini nih. Jadi jangan lupa ya adik-adik untuk kerjakan aktivitasnya dan juga kirimkan ke grup WhatsApp PKP Asia Depok. Nah semoga ibadah kita hari ini boleh berkenan di hadirat Tuhan ya kak. Nah dan adik-adik di rumah bisa menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Untuk itu kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian sambil bergerak lagi ya. Kita menyanyikan lagu Aku Istimewa. Udah di penghujung ibadah Kita udah bernyanyi bersama Udah dengerin firman Tuhan juga Udah kasih persembahan juga Sekarang kita mau tutup ibadah kita ya Tapi sebelum itu kata mau ingetin lagi Untuk adik-adik jangan lupa kerjain aktivitasnya Dan di foto terus dikirim ke grup Whatsapp PA. Oke? Yuk kita mau tutup ibadah kita Mari kita bersatu di dalam Doa kita berdoa Bapak yang baik mengucap syukur Tuhan Terima kasih untuk Ibadah yang sudah boleh selesai pada pagi hari ini Terima kasih untuk firman Yang sudah boleh Tuhan berikan kepada kami Jadikanlah kami anak-anak yang Menjadi pembawa damai dimanapun kami berada ya Tuhan Biarlah kami boleh terus hidup menjadi anak-anak e, Pembawa damai Bapak kami menyerahkan juga aktivitas kami sepanjang hari ini Hanya ke dalam tangan pengasihanmu saja Berkati adik-adik kami Tuhan yang ada di kelas tanggung Adik-adik di kelas 4, 5, dan 6 SD, kiranya Tuhan boleh memberikan kesehatan kepada mereka bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Tuhan berkati mereka dengan kepintaran, Tuhan boleh jaga mereka di saat mereka sedang sekolah online ya Bapak. Kiranya mereka boleh terus semangat dan penuh sukacita untuk boleh terus belajar dimanapun mereka berada ya Tuhan. Inilah kami ya Bapak, terima kasih untuk setiap berkat dan anugerah yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik, selamat hari minggu. Sampai ketemu minggu depan, ada paskah, jangan lupa ya. Dadah.